Mati satu orang Ini kita. Oh, ngajak, oh, oke. Okay. <laughs> cari cari cari cari so, oh di atas ada lagi musuh, ini eh, udah tinggal 8 orang aja nih, nah, ada musuh satu guys, mati lah dia. Mau limo apa? Iya. ya. ya. dapatkan kill. mana dia nih? Ayo, ayo, ayo, ayo! Oh, dari mana tuh? Nembaknya? Oh, di. disitu dia nembak. 跑跑走走 不就不<音楽><音楽><音楽><音楽>